Selamat datang di mata kuliah Enterprise Resource Planning. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di mata kuliah ini. Di exercise 4-4, teman-teman sudah membuat dokumen sales order Kemudian di exercise 4-5, teman-teman sudah membuat dokumen untuk proses delivery. Saat ini kita ada di exercise 4-6, yaitu proses untuk membuat billing dokumen. Yuk kita buka transaksinya. Ini dari transaksi yang sebelumnya, kita turun ke bawah, kemudian menemukan ada billing. Ada dua, ini sama saja ya teman-teman. Kita buka transaksinya, kemudian masuk ke billing dokumen, VF01 create, ini untuk membuat billing. Kita double klik. Kemudian di sini sudah ada nomor dari uh, delivery dokumen yang di-exercise part trip Di sini kita tinggal menekan tombol save saja. Mudah kan teman-teman? Nah, untuk sebelah kiri kita melihat ada message nomor billing. Ini adalah nomor yang akan digunakan nanti di-exercise uh, pada unit 5. Apabila teman-teman ingin mendisplay... Dokumen billing ini dan melihat statusnya, kita perlu mengetik slash n untuk kembali. Kemudian teman-teman membuka VF03 untuk display. Di sini sudah ada nomor billing yang dihasilkan dari proses sebelumnya. Kita tinggal menekan tombol display dokumen flow. Lalu di sini teman-teman dapat melihat bahwa ini adalah nomor order yang kita buat dari exercise 434, kemudian ini dari exercise 435, nomor delivery, dan yang ini dari proses pembuatan billing dokumen. Statusnya complete, complete, kemudian FI document generate. Demikianlah lengkap untuk sales and distribution. Mulai dari pembuatan sales order, kemudian dokumen delivery, dan terakhir dokumen billing. Semoga dapat dimanfaatkan oleh teman-teman. Terima kasih.